Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alfaris Masih. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan, pertanyaan tentang telepati yang cukup menarik, yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Teman-teman, seperti biasa sebelum saya membahas tentang pertanyaan-pertanyaan itu, untuk teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru karena ke depan nanti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentang telepati yang akan saya bahas di channel ini dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya sudah nonton video-video saya Sudah like video saya Sudah share video saya Sudah kasih masukan ke saya Terima kasih banyak teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat selalu Amin Oke teman-teman Kita langsung saja Membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini teman-teman Untuk pertanyaan yang pertama lebih mudah mana kita lakukan telepati menggunakan musik atau tanpa musik? Sebenarnya, kalau bicara tentang lebih mudah mana tanpa musik atau menggunakan musik, itu tergantung. Musik itu sebenarnya cuma membantu kita agar lebih rileks, lebih santai, dan lebih enak menikmati pesan yang ingin kita sampaikan kepada target. Kalau teman-teman nyaman. Dengan musik yang dimana musik bisa membuat teman-teman lebih fokus, maka teman-teman lakukan telepati dengan menggunakan musik. Kalau teman-teman tidak nyaman dengan menggunakan musik saat melakukan telepati, yang dimana membuat teman-teman lebih tidak fokus pada pesan, maka teman-teman lakukan telepati tanpa musik saja. Tergantung teman-teman semua, lebih enak mana yang dimana teman-teman lebih mudah melakukan telepati tanpa musik atau pakai musik seperti itu oke teman-teman kita masuk pada pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua seperti ini bang saya pakai musik brain alpha gelombang otak musik-musik seperti itu malah target sering emosi dia melakukan telepati pakai musik-musik alpha teta itu alpha yang dimana kita bisa memicu kita untuk fokus dalam waktu singkat ketika kita mendengar musik itu tetapi kok target yang dia telepati kok sering emosi teman-teman saya pernah bahas di salah satu video saya kalau nggak salah video tentang musik dalam telepati kalau nggak salah di video ini disitu saya jelaskan kalau, kalau saya mendengar musik-musik seperti itu memang saya lebih mudah fokus tetapi ada timbul perasaan marah atau emosi teman-teman ketika kita melakukan telepati kemudian di saat uh, kita membayangkan pesan sambil kita fokus apabila timbul perasaan marah atau emosi maka hal itulah yang akan target rasakan juga, teman-teman. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan di saat kita melakukan telepati? Hal itulah yang akan target pikirkan, target rasakan, kurang lebih seperti itu. Jadi, teman-teman, di saat saya melakukan telepati, biasanya saya lebih menggunakan musik-musik instrumen relaksasi seperti itu, yang dimana membuat saya lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih enak menikmati pesan yang saya bayangkan di pikiran saya. Saat saya melakukan telepati Seperti itu teman-teman Terus kemudian teman-teman Kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang Ketika kita melakukan telepati Apakah target langsung merasakan di saat itu juga Meskipun dia sedang sibuk Ataukah pesan kita itu beberapa jam setelah kita lakukan telepati baru target merasakan pesan kita. Jadi begini teman-teman, di saat kita melakukan telepatikan, biasanya ketika kita fokus, kita membayangkan pesan, maka pesan itu akan terkirim kepada target. Pesan akan masuk kepada target apabila target sudah fokus juga, sehingga dia berada pada posisi yang sama, di mana pikiran kita dengan dia terhubung, di tingkat kesadaran Fokus Pasti teman-teman akan bertanya Ketika teman-teman lakukan telepati Teman-teman sudah fokus Tapi target belum fokus Di saat itu kan pesan kita belum masuk Nanti target fokus dulu Baru pesan kita masuk kepada dia Dan teman-teman pasti akan bertanya Kapan target mulai fokus Jadi begini teman-teman Fokus itu bukan berarti ketika Target harus duduk seperti orang telepati juga teman-teman Sehingga pesan itu akan masuk kepada dia Fokus itu bukan berarti target harus duduk seperti orang bersemedi Sehingga pesan itu akan masuk ke dia Tidak harus seperti itu teman-teman Target dia sedang berhayal Atau target dia sedang melamun Di saat dia berhayal atau dia melamun Dia memikirkan satu hal di saat itu, dia sudah masuk pada tingkat kesadaran fokus yang dimana pesan telepati kita bisa masuk kepada dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman telepati saja, pesan teman-teman akan masuk. Karena seseorang biasanya kalau dalam satu hari atau satu jam itu, dia pasti akan berada pada tingkat fokus meskipun beberapa detik. Ketika dia memperhatikan sesuatu, dan memikirkan tentang sesuatu itu Tanpa memikirkan hal-hal yang lain Itu dia sudah dikatakan fokus Itu dia sudah berada pada tingkat fokus teman-teman Seperti itu Karena fokus hanya membayangkan Atau hanya memikirkan satu hal dalam satu waktu Kurang lebih seperti itu Jadi teman-teman lakukan telepati saja Pesan teman-teman akan masuk pada dia Kemudian teman-teman kita langsung Masuk pada pertanyaan yang selanjutnya Pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang Bang, apa maksud dari posisi beta, alfa theta, dan delta? Beta, alfa theta, dan delta itu biasanya yang sering saya katakan Di saat saya menjelaskan tentang telepati saya sering katakan itu di saat saya menjelaskan tentang fokus. Apa sih itu, teman-teman? Itu adalah tingkat kesadaran dari kesadaran normal sampai alam bawah sadar yang paling dalam. Contohnya gini, teman-teman: tingkat kesadaran beta itu berada pada tingkat kesadaran normal. Ketika saya berbicara ini, kendaraan yang lewat, saya masih, eh, pikiran saya masih merespon bunyi kendaraan itu. Itu masih berada pada tingkat kesadaran normal seseorang yang beraktivitas, seseorang yang memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Yang kedua yaitu tingkat kesadaran alfa, di mana kita hanya memikirkan satu hal dalam satu waktu. Ketika saya memikirkan si A, si A saja yang saya pikirkan, saya tidak memikirkan si B, si C seperti itu. Dalam satu waktu ini, teman-teman, tingkat kesadaran fokus atau alfa ini disinilah tempat pesan telepati dikirim. Jadi teman-teman ketika kita melakukan telepati kita berada pada tingkat kesadaran alfa di mana pikiran kita dengan pikiran target bisa terhubung seperti itu. Apabila target juga berada pada tingkat kesadaran alfa juga atau fokus seperti itu. Kemudian kita masuk pada tingkat kesadaran yang paling dalam lagi yaitu theta. Tingkat kesadaran theta itu di mana seseorang biasanya bermimpi. Ketika dia tidur, dia bermimpi, itu dia berada pada tingkat kesadaran itu. Sudah mulai dalam. Sedangkan yang paling dalam adalah tingkat kesadaran delta. Itu biasanya ketika seseorang tidur dari malam sampai pagi, tidak mimpi, tidak mendengar apa-apa, tiba-tiba bangun pagi aja. Seperti itu. Tingkat kesadaran yang paling dalam teman-teman Seperti itu Jadi begitu teman-teman Beberapa istilah Seperti beta, alpha, theta, dan delta Itu yang sering saya katakan Apabila saya menjelaskan tentang Fokus dalam telepati Dan semoga teman-teman bisa paham Tentang istilah-istilah uh, itu teman-teman Oke teman-teman Itulah pertanyaan Yang bisa saya jawab kali ini Dan saya yakin masih banyak kekurangan Dari jawaban saya saya yakin teman-teman. Dan apabila teman-teman belum paham, silakan bertanya dan saya coba untuk menjelaskan kembali dengan uh, penjelasan yang mungkin berbeda. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya Alvaris Masih.